Sorakan menggelegar bergemuruh tanpa henti di puncak gunung. Bahkan, pemandangan ini bahkan menarik perhatian banyak puncak gunung di sekitarnya. Kesimpulan yang mengejutkan. Tidak terduga bahwa Lindong masih bisa melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu bahkan ketika Yuan powernya disegel. King Xiao Xiao berkata dengan lembut. Matanya berisi kejutan tebal saat dia menyaksikan lampu hijau perlahan-lahan surut dari sosok di atas panggung. Aku mendengar ayah menyebutkan bahwa orang ini telah mempelajari tubuh tempering seni bela diri yang sangat kuat. Namun, itu tidak begitu kuat saat terakhir kali aku melihatnya menggunakannya. Sepertinya dia telah memperdalam penguasaannya terhadap seni bela diri itu. King Huan Huan mengedipkan matanya yang besar dan berkata, tidak memalukan bagi King Ye untuk kalah dari Lindong. Jika dia terus berlatih selama satu atau dua tahun lagi di Daosek, dia kemungkinan akan menjadi anggota generasi muda yang paling kuat. Kata Ying Xiao Xiao, hanya kakak besar yang bisa menjadi yang terkuat. Ying Huan Huan memegang lengan ramping Ying Xiao Xiao saat dia berkata sambil tersenyum. Hentikan, kamu sangat berbakat dan bahkan ayah memuji kamu tanpa henti. Jika kamu melakukan lebih banyak upaya dalam pelatihan, kamu akan lama melampaui aku. Ying Xiao Xiao memutar matanya ke wanita muda di sampingnya dan berkata, Orang lain mungkin tidak mengerti Ying Huan Huan dengan baik, tetapi Ying Xiao Xiao tahu yang sebelumnya dari dalam keluar. Dari sudut pandang tertentu, bakat mantan tidak kalah dengan bakatnya. Selain hadiah musik sejak lahir, potensinya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Namun, wanita muda ini memiliki karakter yang hidup dan dia biasanya berhemat pada pelatihannya. Meskipun demikian, Kekuatan Ying Huan Huan masih dianggap sebagai kedudukan tertinggi di Sky Hall. Aku melakukan banyak usaha. Ying Huan Huan bergumam. Ying Xiao Xiao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera berbalik dan menatap pria berpakaian abu-abu yang duduk di kejauhan. Tepat, matanya yang semula cerah sedikit meredup. Sementara senyum di wajahnya mereda Kak, kamu pasti akan menang. Tangan dingin yang sedingin es dengan lembut memegang tangan Ying Xiao Xiao. Yang terakhir menoleh, hanya untuk melihat senyum seorang wanita muda yang mendorong. Wang Yan yang berjubah abu-abu sedang menatap panggung. Mata awalnya tanpa jiwa berubah tajam dan fokus pada saat ini. Matanya terpaku pada lindung. Dia bisa merasakan jejak bahaya samar dari pria itu. Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah. Wang Yan bergumam dengan suara serak. Sebelum menurunkan matanya, setelah pertempuran sebelumnya antara Lindong dan King Ye, dia tidak berani menyangkal bahwa Lindong adalah individu yang luar biasa. Namun, yang terakhir masih tidak menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Satu-satunya orang yang harus dia perhatikan hari ini adalah Ying Xiao Xiao. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan bisa menghentikannya. Sorak-sorai yang guntur terus bergema di langit pada saat ini. Seorang diakon sekali lagi bergegas mendekat, matanya terkejut ketika mereka menyapu tubuh Lindong, yang telah menarik diri dari keadaan materialisasi naganya. Selanjutnya, dia melihat King Ye, yang telah mendarat di luar arena dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian, akhirnya dia mengumumkan, Lindong memenangkan pertandingan ini. Suaranya baru saja terdengar ketika sorak-sorai yang awalnya keras tiba-tiba tumbuh lebih keras. Ini khususnya kasus untuk para murid Aula Desolate. Bahkan, mereka sangat bersemangat sehingga wajah mereka menjadi sedikit merah. Aula kesedihan mereka akhirnya mengalahkan Aula Bumi setelah bertahun-tahun. Berbeda dengan kegembiraan murid-murid Aula Desolate, para murid Aula Bumi semua merasa sedikit tidak berdaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan. King Ye bahkan telah menggunakan Kitab Suci Kaisar Bumi. Tapi dia masih belum bisa mengalahkan Lindong. Sangat dibenarkan bahwa dia kalah dalam pertandingan ini. Di bawah panggung, wajah King Ye agak pucat. Mulutnya berkedut saat dia menatap Lindong. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dengan kecewa dan membiarkan dua murid Earth Hall membantunya. Meskipun dia merasa kecewa, dia tidak merasakan ketidakpuasan di hatinya. Ini karena dia sadar bahwa bahkan jika mereka bertarung lagi, hasilnya kemungkinan akan sama. Cahaya hijau di tubuh lindung telah sepenuhnya ditarik. Ketika dia melihat King Ye mundur, dia juga dengan lembut menghela nafas. Kekuatan penyegelan dari kitab suci kaisar buminya memang cukup unik dan misterius. Dan bahkan dia merasa sedikit tersesat sebelumnya. Untungnya. Dia punya banyak teknik lain. Selain itu, dengan peningkatan jumlah aura naga langit yang dapat diserap tubuhnya, itu memungkinkan kekuatan keterampilan naga terwujud langit hijaunya meningkat. Terlebih lagi, penampilan sayap naga jelas sangat membantu. Dengan kecepatannya saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana tidak akan bisa menandinginya. Selanjutnya, bahkan jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia hadapi, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tubuh Lindong bergerak, di bawah tatapan berapi-api yang tak tertandingi dan menyembah para murid Aula Desolate. Lindong kembali ke daerah Aula Desolate. Saudara Junior Lindong, bagus sekali. Kelompok Pangtong langsung mengerumuni. Pada saat ini, bahkan Pangtong yang biasanya mantap memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia sangat menepuk bahu Lindong dan tertawa. di sampingnya. Jiang Hao dan yang lainnya juga mengangguk. Dari cara mereka memandang Lindong, orang bisa mendeteksi kekaguman dan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Setelah pertandingan ini, Lindong akhirnya menaklukkan hati setiap murid langsung senior dari Aula Desolate. Lindong tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Setelah itu, matanya menoleh untuk melihat sosok berjubah abu-abu kesepian yang jauh. Dia dengan jelas mengerti bahwa pertandingan paling menarik di kompetisi aula ini akan menjadi pertandingan antara Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Salah satunya adalah anggota generasi muda peringkat atas di Sekte Dao. Sementara yang lain adalah murid senior yang telah membangun reputasi yang menakutkan untuk dirinya sendiri di wilayah Suan Timur. Kedua reputasi mereka di Dao Sekte adalah sesuatu yang bahkan Lindong saat ini tidak bisa mengatasinya karena terbatasnya waktu yang dia miliki. Kembalinya Wang Yan yang tiba-tiba kali ini juga menyebabkan kompetisi Aula yang tenang menjadi sedikit membingungkan. Keduanya pada dasarnya adalah dua yang terkuat di antara anggota generasi muda Daosek. Kemungkinan semua orang yang hadir ingin mencari tahu siapa yang lebih kuat. Sangat mungkin bahwa pertandingan antara keduanya akan menjadi yang paling signifikan. Pang Tong juga melihat arah pandangan Lindong. Dia segera menghela nafas dan berbicara dengan ekspresi yang agak rumit. Lindong mengangguk dengan lembut, mengingat karakter Ying Xiao Xiao, tidak mungkin dia dengan mudah menyerahkan hak memerintah para murid dalam kompetisi sekte besar kepada Wang Yan. Wang Yan, yang juga keras kepala, juga akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jika keduanya, yang dianggap sangat kuat, akhirnya bertemu satu sama lain, pertempuran di antara mereka mungkin akan lebih menakutkan daripada pertempuran sebelumnya dengan King Ye. Selain itu, masalah ini terkait dengan kompetisi sekte besar. Kemungkinan bahkan eselon atas dari dao sekte akan memperhatikannya. Jika seseorang menggambarkannya, pertarungan antara keduanya akan menjadi pertandingan yang akan menarik perhatian seluruh sekte. Suasana gila yang muncul karena pertempuran sengit antara Lindung dan Qingye berlangsung cukup lama, sebelum secara bertahap mereda. Selanjutnya, beberapa pertandingan lain terjadi. Murid langsung senior lainnya dari empat aula juga cukup kuat, namun, pertempuran mereka tidak diragukan lagi lebih rendah jika dibandingkan dengan pertempuran antara Lindung dan King Ye. Oleh karena itu, meskipun suara di puncak gunung tidak berhenti, itu tidak mencapai tingkat gemuruh dari sebelumnya. Selain itu, meskipun banyak perkelahian menarik terus terjadi, sebagian besar perhatian para murid tanpa sadar beralih ke Wang Yan dan Ying Xiao Xiao. Waktu perlahan mengalir di bawah atmosfer yang agak tidak biasa ini, pertandingan di arena juga berakhir satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan para murid yang sedang bertarung, tak berdaya mengangkat bahu mereka. Mereka saling bertukar pandang sebelum menarik diri secara langsung. Sepertinya mereka jelas menyadari apa yang semua orang ingin lihat. Demikian pula, mereka juga berbagi keinginan yang sama. Berita dari tempat ini sepertinya menyebar sangat cepat. Pada akhirnya, para murid di puncak gunung sekitarnya juga tiba. Pada akhirnya, mereka mengepung gunung itu. Membuatnya begitu penuh sesak sampai air pun tidak bisa meresap. Suasana aneh menyelimuti gunung itu. Namun, Wang Yan terus duduk dengan mata tertutup. Sosok kurusnya tampak semakin kesepian setelah digariskan oleh pedang besar hitam di punggungnya. King Xiao Xiao tetap tenang dan tenang. Namun... Tangannya perlahan menegang di bawah lengan bajunya. Seorang diakon akhirnya bergegas keluar di depan banyak tatapan. Dia mendarat di atas panggung dan memandangi dua sosok yang paling menarik perhatian di puncak gunung dengan tatapan rumit di matanya. Segera, tangisan rendah bergema di puncak gunung. Pertandingan berikutnya adalah antara Ying Xiao Xiao dari Sky Hall dan Wang Yan dari Sky Hall. Setelah diaken berteriak, tidak ada sorakan perayaan yang terdengar di puncak gunung. Alih-alih, perhatian semua orang tertuju pada kedua sosok itu. Ini mungkin akan menjadi pertempuran terbesar di antara para murid Dao Sekte. Di bawah perhatian orang banyak, mata tertutup wangian perlahan terbuka. Matanya masih acuh tak acuh dan mati rasa seperti sebelumnya dan mereka tidak memiliki emosi. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya, sebelum langsung muncul di atas panggung. Setelah itu, Matanya yang tanpa jiwa menatap lurus ke arah sia siau-siau. Ku, dada ying siau-siau naik dengan lembut sebelum jatuh saat dia menghirup udara dingin yang sedingin es. Di bawah banyak mata yang mengawasi kerumunan, dia akhirnya bergegas keluar dan dengan lembut mendarat di atas panggung. Matanya memandang ke arah pria yang membawa pedang hitam, saat suara yang jernih terdengar di seluruh area. Saudara senior Wang Yan, tolong beritahu aku. Bersambung.